Halo semua, Welcome back to my channel! Uh, yeah. Kita kedatangan tamu yang spesial nih, uh, Kak Shelly yang yeah. kan, youtuber, <laughs> food blogger yang yeah. ya, subscribernya udah berapa juta nih? <laughs> Terus sekarang 1,8 doain 2 juta ya guys? Yes, lagi otw. Yeah. Nah hari ini kita akan menceritakan tentang pengalamannya Kak Shelly yang dulu struggle kerja kantoran mm -hmm. sampai akhirnya sekarang bisa seperti ini tuh gimana nih? Jadi self-employed juga ya kayak yes, kamu ya? Bener-bener-bener Nah iya jadi um, Perkenalkan iya. Nama aku Shelly, mungkin um, followers Tresnani atau subscribernya belum kenal aku Nah jadi aku tuh youtuber mukbang mm -hmm. <laughs> Dan aku mm -hmm. jadi kerjanya makan, makan terus mm -hmm. gitu ya Nah makan tapi dibayar Makan dibayar ya, ya. Enak ya Enak <laughs> <laughs> Nah tapi dulunya aku tuh kerja kantoran juga sama kayak mm -hmm. Tresnani Cerita nih Ya jadi awalnya aku kan lulusan akuntansi ya mm -hmm. Jadi kan aku tuh yang bener-bener balik layar banget mm -hmm. Nah udah pertama aku kerja nih di satu perusahaan dan sebagai akuntan aku tuh kayak ngerasa aduh udah lembur-lembur terus udah gitu um, mungkin yang kita dapetin nggak sebanding dengan kerja keras kita gitu loh mm -hmm. per hournya dibayarnya tuh nggak sebanding gitu kan, mm -hmm. wah pokoknya udah ngandelin otak banget gitu kan mm -hmm. Terus, di situ ya udah, um, aku dapat senior yang kurang enak juga. Iya, okay. yeah. yeah. yeah. jadi di situ aku udah kayak, "Aduh, aduh, gak betah gak ngerti Dan aku beraniin diri waktu itu untuk resign karena mau okay. nyaman, dan posisinya aku belum dapat kerjaan apapun. Oke, okay. yeah. iya, terus jadi, itu kamu ngapain dulu? Di situ aku ke Bali, hmm. <laughs> healing, healing. healing kembali uh, dengan sisa-sisa tabungan aku dan hmm. orang tua aku walaupun ada gitu ya maksudnya untuk membiayai aku masih bisa cuma dia yang didikannya tuh lumayan keras maksudnya okay. uh, kalau misalnya kamu udah lulus kuliah ya udah tanggung jawab mama udah selesai hmm, gitu jadi paham. kayak gitu nah jadi waktu itu ya udah aku healing untuk kesehatan mental dan emosi emosional aku terus ya udah uh, disitu aku mencoba untuk berdoa dan hmm. juga uh, apa ya Um, mengimajinasikan gimana okay. kalau misalnya nanti aku dapat kerjaan yang nggak dibalik meja mm -mm. dibalik layar mm. gitu terus um, gajinya lebih besar mm. terus deket sama rumah juga okay. gitu jadi akhirnya ya udah akhirnya aku um, kayak bayangin gitu aja mm. di Bali santai terus abis itu balik-balik tiba-tiba ada tawaran lagi pekerjaan Oke okay. dan cocok kayak gitu cocok. jadi hmm. aku udah jadi marketing nih Oke okay. aku dapat. -teman temen yang gak toksik lagi, bener-bener hmm. enak kerjaannya hmm. cuma ya tetap aku belum self-employed kan masih okay. yang kayak ada atasan yang mungkin um, ya banyak aturannya lah kayak, kayak gitu, gitu kayak. kan terus ya udah disitu aku berjalan sambil aku juga nyobain banyak-banyak kerjaan hmm. aku sempet jadi uh, penyanyi juga di okay. wedding wedding wedding gitu okay. uh -huh. terus habis itu sambil makeup artist juga, <laughs> jadi uh -uh. semua aku cobain Nah, terus disitulah aku iseng itu hmm, awal mulanya. Hmm. Jadi di situ kan ada ini ya uh, apa waktu itu samyang challenge yang lagi Oh kan? iya iya samyang uh, uh, yang kan? kan? zaman dulu itu kan hmm. benar-benar. Jadi kayak wah oh, ini nih challenge pedes-pedesan. aku suka banget pedes. Hmm. Terus ya udah deh akhirnya aku um, mencalon sih diri aku untuk bikin video, tapi kayak Enggak ada pikiran aku akan jadi YouTuber gitu loh, enggak. Benar-benar. Jadi isang. cuma iseng doang ya. Iseng, tapi dulunya memang waktu aku SMA, aku kayak suka berkayang melihat Michelle Phan <laughs> kan, YouTuber okay. uh -uh. up gitu uh -uh. kayak. Ih lucu banget ya, aku uh -huh. suka banget ngeliatin dia. Terus habis itu aku kayak uh, berimajinasi di depan cermin tuh, "Hello guys," gitu. Kayak gitu-gitu. Eh, Sumpah sama Is aku merinding sih, merinding. Uh -huh. Karena zaman aku kerja kantoran dulu, inget uh -huh. inget banget aku juga kayak di kaca kan, iya yeah. welcome back to my channel." Yeah. Yeah. Yeah. Dan itu kok <laughs> iya iya iya benar. jadi kayak gak okay, sengaja sama. padahal dulu aku gak ada kepikiran bakal jadi youtuber gitu yeah, enggak yeah, Cuma yeah, yeah. iseng doang hmm. ngikutin orang-orang kan kayak welcome deh gitu yeah, yeah. ternyata itu manifest guys yeah, yeah. <laughs> terus, terus lanjut dan, dan ternyata ujung-ujungnya ya aku Rezekinya di YouTube di gitu YouTube loh guys. ternyata nah, viral uh, gitu yeah. ya, Iya yeah, dan itu tuh lucunya aku tuh um, apa pertama kali ngupload video uh -huh. yang samyang itu, uh -huh. itu aku belum punya pengalaman edit uh -huh. nggak tahu pakai kamera apa, aku tuh pakai kamera apa adanya aja, uh -huh. yang kayak kualitas suaranya segala macam tuh kayak nggak banget gitu loh waktu itu ya udah pakai yang ada aja terus habis itu saat itu juga aku edit saat itu juga aku upload gitu jadi kayak nggak ada ya udah iseng aja gitu dan itu viewersnya berapa tuh pertama kali viewersnya udah langsung ratusan ribu wow iya kayak semuanya dimudahkan gitu jadi kayak udah jalan dikasih gitu ya benar-benar aku kan namanya cewek pinginnya yang kayak cantik-cantik makeup makeup gitu kan oh iya benar dan kan aku impiannya yang Michelle Phan itu nontonin dia jadi udah aku Uh, mencoba makeup makeup hmm. taunya kurang laku, gak laku iya malah di food blogger iya, gini, iya. gini ya udah, ya udah deh aku suka makan juga kok. Nah dari situ ada nggak sih kayak kamu praktek lowa nih yang kayak nggak mm -hmm. mungkin menjadi mungkin gitu loh. Nah dari situ iya yang itu guys aku kan kayak pingin punya penghasilan dua digit ya, mm -hmm. ternyata dapetnya dari YouTube dan malah digitnya dilebihin gitu. Oh <laughs> jadi kayak ternyata dijawab tapi pakai cara yang lain iya. gitu kan. Mm -hmm. Maksudnya kita maunya kan dulu kan sesempit oh berkarir ke perusahaan ya kayak gitu jadar, kan kayak cari uang gimana ya kayak gitu bener lagi gitu benar. kan kayak gitu karena keluarga aku juga keluarga yang emang uh, papa aku karyawan hmm. gitu walaupun ya oke okay lah jabatannya cuma maksudnya kan kita berkacanya ke situ kan karir yang bagus gitu bener-bener kan? gitu. kayak nggak pengusaha tuh jarang, jarang, di keluarga jarang. Benar, gitu keluarga aku sama sih aku oh juga keluarga aku semua hmm. kayak jalur nyaman gitu loh, yeah, nanti kayak yeah, karyawan yeah, atau yeah. guru gitu kan tapi kamu juga ini, apa dulunya bermimpi pingin jadi pengusaha nggak? iya iya iya, iya. Oh iya dulu sama emang nggak emang mau kerja kantoran? oh iya, iya. Ah, dulu Makanya. aku tuh dari TK, jadi TK aku bilang ke papa pah nanti aku pingin, um, aku inget banget tuh, aku pingin jadi pengusaha suami aku karyawan nggak papa gitu. hmm. jadi aku ada yang backup dan, <tuk> gitu, dan guys omongan adalah doa, jadi kamu sekarang udah jadi youtuber, suami kamu kayak kerja dengan korporat kayak iya. uh, gimana ya, aman gitu kan? Iya, Sangat dia ting... berbisnis juga jadi kayak oh, dia... terjawab iya. tuh guys. ngomong-ngomong soal jodoh nih ya kan? Oh, woy, Bagaimana iya, iya. nih kamu track bertemunya ini menggunakan teknik gimana nih? Oke, okay. eh, jadi guys kalau boleh cerita pengalaman aku dulu, mm -mm. minum dulu ya? Oh minum minum-minum <laughs> Awal mulanya, awal mulanya Dimana nih. Jadi aku tuh punya mantan satu dua tiga lima deh kayaknya. Uh, uh, uh, uh. <laughs> Nah itu um, dulu nyau kan tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Oke. Okay. Nah dapet cowok tuh yang lurus-lurus, -lurus, paham hmm. gak sih kayak hmm. maksudnya um, di Bontang tuh kan kota kecil. Uh, uh. Terus orang tuanya tuh saling kenal karena satu perusahaan. Hmm. Terus mereka anak-anaknya itu yang aku pacarin hmm. gitu loh. Jadi kayak aman, nggak hmm. aneh-aneh. Hmm. Terus paling ya bandelnya chat sama cewek lain gitu loh. Maksudnya uh, nggak yang parah gitu okay. loh. Terus pas aku pindah Jakarta, aku kan selugu itu dong. Okay. Kayak nganggep semua cowok itu baik, tuh baik gitu. gitu. Iya kan, uh. Akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu -aneh. yang uh, menyakiti hatiku uh, uh. sama segitunya gitu. <laughs> Taunya sekali <laughs> sekali dapet nih di Jakarta, orang yang Jakarta banget gitu loh yang tipe-tipe mm, mm, mm, cowok yang player, player oke, okay. yang kayak misalnya nih aku teleponan nih malam-malam sama dia, uh -huh. terus um, dia bilang bilangnya tidur dulu ya, tidur tau Toto temenku besokannya bilang, ih aku semalam ketemu loh, pacar kamu di klub sini gitu. Oh my god, itu tahun berapa kira-kira? <laughs> itu dua ribu dua ribu sebelas. Dia 2000, nonton 2000, gak nih videonya? <laughs> aja kayak oh iya aku, aku jadi gini aku diajarin mama aku kalau misalnya gini nih <laughs> kalau misalnya kamu mengetahui kebusukan cowok mm -hmm. kamu tuh kayak jangan bucin gitu loh, ngarceng jadi ini artinya, jadi maksudnya kita harus pikir logika walaupun kita wanita, iya yes. nah, kita cewek, ngarceng. jadi di, disimpan, dicatat gitu, oh kejelekannya ini, oke okay, ini, ini. oke. Okay. Nanti kalau misalnya ada saatnya kita bisa putus, ya udah kita bongkar, Heeh, gitu. nah, kayak gitu. Jadi pada saat itu kamu tenang, um, oh sakit hati sih, sakit ngarceng. juga. Maksudnya ngarceng. kamu omongin ke dia nggak? Wow, enggak, Jadi kayak, ya udah aku, aku, wah tahu nih minusnya dia ini, terus dia mengekang. Nah, jadi aku tuh baru baca tentang Uh, feminine, feminine maskulin, energi, uh, uh, uh. dan aku baru baca yang kamu share kemarin, uh, uh. itu tuh ternyata cowok dengan feminin energi yang mungkin bisa kasarin cewek, hmm. itu tuh cara dia menutupi feminin energinya. Yang kamu semalam. Iya. Ega, ega, ega, iya ega, ega. yang kamu share. Jadi, share. Ha, jadi aku baru tahu, ku kira cowok yang apa kayak kasar, <tuk> terus yang maskulin, maskulin gitu, kan. gitu kan? Karena dia kan ya cowok kan cenderung kasar gitu ya. Oh sumpah aku tiba-tiba langsung dapet ilham. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, <laughs> lanjut, lanjut <laughs> kita, kita, kita, kita, gitu. terus abis terus, itu terus. <laughs> terus, terus aku langsung kayak wow berarti cowok itu feminin sebenernya. Dan menutupinya, nah, gitu, menutupinya gitu loh. Menutupinya tuh dengan cara kayak um, dia ngerasa dia udah di, di bawah kita gitu. Hmm, Padahal kayak hmm, dia hmm. tuh di depan Aku? Ya maksudnya dia tuh suka berantem sama cowok lah, oh, oh, kelihatannya tuh wah cowok iya, banget iya, iya, iya. gitu ya Padahal tuh gak cowok banget, aku baru paham maksudnya <laughs> belajar feminin, maskulin, ASG <laughs> iya, iya, iya. gitu loh Kayak gitu kan cowok yang uh, maskulin kan harusnya yang bertanggung jawab Bertanggung jawab. Wah. Dia yang menghadapi, iya aku salah hmm, gitu kan, hmm. ngerti kayak gitu Dan ngomong-ngomong soal yang tadi itu, jadi aku punya cerita guys, hmm. aku punya temen cewek hmm. Dan dia punya pacar tuh feminine energi banget Oh gitu Kamu tau gak itu ceweknya yang kemana-mana bayarin? Hmm. makan aku juga mau sih eh, ya kan? kayak bayarin makan hmm. bayarin liburan kemana pergi ke Puncak ke Bogor makan semua tuh ceweknya yang bayarin hmm. udah gitu kayak cowoknya kasar banget hmm kasar, ah. kasarnya secara verbal dan juga pakai tangan. Nah itu bingungnya waktu itu aku sebelum belajar feminin maskulin. Mm -hmm. Aku bingungnya ini cowok masuk kategori mana gitu loh? Iya yeah, iya kan yeah, kan? yeah, ngerti. Ternyata itu feminin guys. Yes. Uh. Jadi itu cara dia menutupi supaya oh nih maskulin loh yeah. gitu. kayak gitu. Iya. Yeah, dan uh. kamu tau gak sih kasihan loh jadi mm -hmm. temanku ini di depan umum itu di, di teriak teriakin kayak anjing kamu deh gitu di depan aku ben, yeah. kayak Amit-amil banget iya, sih punya iya. <laughs> yang kayak nah. gitu kan. Terus, terus lanjut nah. dari yang kamu punya si mantan mantan yang toxic dan feminin yeah, ini, mantan yang toksik banget itu satu sih yang okay. di Jakarta. Nah itu tuh um, dia tuh awalnya tuh berkata-kata kasar dulu gitu loh kayak mm. kayak ya gitulah nggak mm. menghargai aku mm. gitu ya. Nah terus lama-lama gitu dia bisa main tangan mm. gitu. Nanti kalau saya lanjutin nikah kan bisa kdr banget baik. banget uh, banget. Kayak gitu. Tapi akhirnya kamu kan mm, aku kan? Oke. Okay. Dan um, aku waktu itu udah pikir logika ya. Jadi aku pas pacaran ya udah ini nggak bakal jadi suami aku hmm. gitu. Kamu oh, udah ada feeling gitu udah ya. Iya. Dan aku hmm, aku udah pernah nyatetin gitu kayak goals um, suami aku tuh kayak gimana. Gitu. Dan itu adalah loa Iya, secara sadar. Iya benar, udah iya. aku nyatet iya. 90 an poin deh, kayaknya. Dan suami kamu yang sekarang Kayaknya 80% ada deh. Wow, guys tuh sih harus coba nih cara manifestnya Dan kamu keren sih punya self, uh, sorry punya self control yang kayak kamu bilang tadi si mantan mm -hmm. pacar kamu ke klub malam-malam, mm -hmm. dan kamu nggak apa, nggak kayak ngomel-ngomel. Mm -hmm. oh, kamu gitu, yeah, yeah. itu kamu keren loh, teman-teman di rumah harus belajar nih self control yeah, itu mm. bagus banget, high value woman itu, iya, yeah, uh, uh, yes. Itu. Terus lanjut lanjut ya ceritanya, yeah. terus ya udah, um, ternyata aku berdoa terus ya, mm -mm. Uh, tolong dong uh, apa Tuhan maksudnya kalau misalnya emang dia kayak gini nggak baik untuk aku kasih jalannya supaya aku bisa pisah, gitu. oke. Okay. Terus ya udah, akhirnya uh, aku berdoa, tahunya dikasihlah jalan ketahuan dia selingkuh. Hmm. nah itu ketawanya lucu banget loh oke okay. jadi dia punya handphone mm -hmm. aku tiba-tiba mau iseng buka uh, voice note-nya dia iseng banget iseng gitu tiba-tiba ngapain, ngapain aku buka voice <laughs> note zaman berberry oh, ya berberry uh ya -huh. ada kan kumpulan voice note mm -hmm. taunya adalah sayang sayangan sama cewek oh my god iya bukti nyata dong ya udah saat itu aku putusin tapi putusinnya nggak gampang habis itu di pukulin dulu guys oh my god gitu terus gimana kamu atraksi suami yang sekarang Wait. itu apakah pakai loa atau kamu pakai feminine energy ya kan hmm. gimana? nah kan banyak ya yang dari kalian mungkin trauma misalnya hmm. dapet cowok yang brengsek yang suka mukul um, gitu atau selingkuh sana sini hmm. terus nganggep semua cowok sama ya kan oh ya kita bahas malu oh iya benar merinding, uh, merinding merinding nih merinding iya iya kan? ya, terus jadi terus kayak nganggap ya ya udahlah semua cowok sama atau enggak aku jomblo dulu terus um, walaupun udah healing gitu uh, rasanya uh, tapi di subconscious man kita iya. tuh masih kayak Wah semuanya, semuanya sama. Misalnya, ha -ha. sama. Jadi kalau misalnya yaudah kita pacaran gak usah kasih hati gitu kan hmm. Kita pacaran hmm. gak usah kasih hati karena yes. semua cowok sama nah Itu bahaya banget guys kayak gitu Untungnya aku gak punya pikiran kayak gitu Jadi gitu. kamu tetap berbaik sangka gitu yeah. ya Jadi aku masih mikir jodohku akan yang terbaik Akan yang setia, akan yang A, B, C, D, F, G gitu, kamu punya trauma gitu ya Trauma Dan banget aku sih. sampai ke psikolog loh Waktu hmm. itu bener-bener um, gak ngampus berapa minggu hmm. gitu Dan itu aku sampai ke kampus uh, di dan apa ada bodyguard gitu dari papa dan hmm. ini pernah dibahas juga hmm. di buku uh, aku lupa ya kalau gak salah, the power of subconscious mind hmm. itu Beth. jadi gini, biasanya orang-orang yang punya mantan yang suka mukul nih, hmm. dia akan attract cowok-cowok yang suka mukul juga kenapa? Ah. karena itu udah terekam di subconscious mind dia yeah, yeah, tapi yeah, dengan yeah. kamu kayak cuekin, kayak enggak hmm aku berhak kok bahagia, I deserve to be happy, ada orang yang pantas buat aku yang baik nah si subconscious main kamu yang tentang orang mukulin itu udah hilang dengan sendirinya jadi kenapa misalnya nih kayak kamu ngeliat gak sih temenmu atau lingkungan siapa dia punya mantan yang mukanya kayak gini terus dia attract, tipenya sama mukanya kayak gitu, sering banget itu cara kerja alam semesta makanya juga banyak yang misalnya nih dia punya orang tua, punya mamah wajahnya cantik nih kayak gini, iya. terus dia dapat pacar mirip-mirip -mir mamanya iya, gitu ya kan, mungkin kayak dia gitu. punya goals atau bisa, bisa dari itu dari, gitu. mungkin dia kayak berdoa atau hmm. dia manifest membayangkan, oke okay, nanti aku pengen punya pasangan yang mukanya kayak gini jadi iya, ya, tuh bisa, makanya iya. wow. wow. wow. benih ya kan wah, wah. Ah. luar terus, terus akhirnya gimana perasaan <laughs> kamu menjadi feminine energy woman tuh hmm. relax, hmm. enjoy gitu enak gak enjoy. sih? dan um, apa setelah aku putus itu ya itu, kalian harus pentingnya berbaik sangka sama jodoh kalian ya hmm. jangan sampai kayak di tiktok kan berseliweran oh, tuh iya. berseliweran, wah uh, apa gak ada cowok, cowok mah semua selingkuh kayak gini-gini iya. aku, aku aku ya, cowok mah gini-gini ya kan banyak banget yang kayak gitu, pasti kita terpicu dong benar oh, gitu benar ya? oh gitu ya, jadi mindset kita berubah gitu yang baik-baik gitu nah itu harus dikontrol tuh apalagi abis ada berita yang KDRT itu kan, oh, yang viral nah, ya kan Dan terus berduka cita terus ya berduka buat cita. kalian hmm. Hmm. jadi Aku juga ngeliat sih di TikTok kayak video-video cewek-cewek bilang, oh ya cowok tuh emak kayak gitu. Ya. Kamu tau gak sih, aku ada temen guys nih. Ya. Kalian jangan sampai kayak gini ya. ya. Bilang gini, uh, beb kamu mau udah nikah. Nanti tinggal tunggu waktu aja pasti suami kamu selingkuh gitu. Iya, ada enggak? Kok oh, banyak banget. Aku waktu mau nikah juga digituin ya, kayak e, apa? Siapin diri dia. Ya. Ya. Oh, enggak enggak se sesimpel gini deh. Ah, nanti dulunya perhatian mas. pas sudah nikah, jadi cu iya, banget ya, gitu be. kan udah kayak wajar. bener-bener, bener kata kan? bener, bener, kayak gitu. Jadi kayak hati-hati sih sama ucapannya. Ya. Bener bener. <sef> Kalau kamu percaya kayak ya udah tinggal nunggu waktu aja nanti dia selingkuh ya udah. <sef> bener Benar benar. <sef> jadi oh ini aku rinding banget aku dapat Dapet, dapet cerita yang uh, uh. turning pointnya lah Oke, okay. jadi, okay. jadi waktu itu aku tuh berantem hebat sama mantan aku hmm. Salah satunya karena aku itu masuk kelas unggulan hmm. Kelas unggulan di satu universitas itu hmm. Dimana dia gak masuk Si cowok ini, si cowo ini. Oke okay. Dan aku udah dilarang-larang untuk daftar hmm. Jadi aku gak daftar kelas okay. unggulan okay. itu Taunya tiba-tiba di tahun itu ada penerimaan tanpa daftar Oke okay. Wah, eh, pun itu itu ser ini benar-benar training sih. Itu ada nama aku, Beb Di situ tiba-tiba hmm. oh, aku nggak daftar. Jadi baru tahun itu katanya IPK-nya di oh. Terus wah ini cocok nih untuk okay. masuk untuk masuk baru tahun itu. Hmm. Aku gak dibolehin sama mantan aku itu hmm, kan hmm. untuk daftar. gitu hmm. Biasa gitu guys, kalau misalnya cowok yang nggak baik tuh nggak <laughs> <laughs> mau cowok ceweknya maju. <laughs> gak mau, mau <laughs> dia, gak mau kamu apa growing gitu, dia gak mau growing. Oh, udah, wah ini kayaknya jawaban dari Tuhan deh. dari semesta deh hmm. gitu kan. Hmm kayaknya aku harus masuk. Hmm. Jadi aku terima konsekuensinya aku berantem bisa-bisa sama anak dia anakku. Oke. Okay. Tahu nyari kelas unggulan itu ketemu jodoh. Guys. <laughs> Guys. Oh, jadi kayak everything happen for reason. For reason. Kenapa kamu begini? Ya karena ini gitu kan. Oh, wow, wow. Gila kamu merinding. Om. Merinding, nih. merinding. Kan <laughs> aku dipaksa untuk masuk walaupun aku harus babak belur dulu nggak apa-apa deh. Ngerti, oh, ya ngerti. Kan yang terbaik gitu. kan ya, ya, ya. Terus ya udah aku dia senior aku di kelas unggulan juga. Hmm. 2 uh, tahun, nah, kelas unggulan pinter, salah satu pinter lah. Heeh, darah yang makan sayur, iya, heeh, heeh, heeh, heeh, terus heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, aku heeh, heeh, aku heeh, heeh, heeh, heeh, Golfsnya jauh lebih tinggi gitu. Nah, suami aku sekarang pada saat itu ngajarin caranya gini biar makin tinggi, gini-gini. Oh, wow. gini, gitu. Jadi kayak dia kasih support, support harus gitu support gitu ya. support banget. Terus wah ngeliat wah ini cowoknya baik gitu. Jadi dulunya hmm. aku salah persepsi tentang maskulin um, energi. Nah hmm. aku mikirnya cowok yang perhatian, mm -hmm. terus cowok yang lembut mau mengajarin uh -uh. kita yang kayak gitu tuh tuh feminin gitu okay. mm -mm. paham enggak sih? Yeah. jadi kayak aku terbalik gitu ngerti iya jadi di aku bisa belajar gitu. padahal uh, gimana ya maskulin energy itu kan mm -mm. Uh, giving you security, ah, terus kayak protect you, ah, provide, ya. gitulah kan, kayak make you safe, feeling safe, kayak hmm. nyaman harus tuh gitu. banget. Hmm. Baca buku teras yang ah. of quality itu lengkap di situ dan <laughs> baru tahu deh. nanti bisa order di bawah nih guys yeah. <laughs> Kudu wajib uh. banget apalagi cari jodoh. Iya yeah, iya yeah, benar-benar. Yeah. Karena emang feminine energy tuh enak banget, relax banget kayak ya kita nggak perlu usaha banyak-banyak banget, let yeah, him yeah. chase, let yeah. him effort gitu kan uh. dan walaupun suami aku tuh um, banyak karakter uh, apa ya maskulin, mm -hmm. dia tuh masih mau bantu pekerjaan rumah itu kenapa ya? Balance, itu balance, oh. jadi gini emang uh, buat teman-teman di rumah dia juga mm. jangan kamu punya maskulin energy 100% mm. jadinya kamu nanti controlling mm. ya kan, keras terus kayak mukul mungkin juga bisa oh. ya pokoknya yang kayak controlling lebih, dia nggak mau kamu mengatur keuangan rumah tangga mm. jadi dia nggak percaya sama kamu, mm. dia mau kamu yang keluar rumah nih kemana-mana harus diantarin sama dia, ngerti ah, okay. kan? Tipe-tipe kayak gitu hmm. nah. Tapi kalian harus balance. Hmm. At least misalnya masukin energi 70% sisanya 30% puluh nih feminine. Kenapa? Hmm. Supaya kadang-kadang dia relax, manja-manja sama kamu, hmm. bantuin cuci piring, mungkin ya atau kayak gitu, jadi balance hmm. itu bagus banget dan emang cewek jadinya kalau femin tuh rileks loh kayak relax gitu. banget, jadi relax. ngerasa jadi ratu ya. atau jadi queen gitu iya kak, kayak ngerasa jadi woman nah, beneran bener -bener. dan kamu tahu ketika kita feminine energi si cowok yang maskulin energi mereka bener-bener ngerasa jadi gentleman, hmm. jadi ngerasa pria, beneran pria hmm. gitu loh hmm. makanya kenapa banyak rumah tangga ini, hmm. uh, apa namanya runtuh hmm. gitu ya karena si ceweknya nggak bisa balance. Ah, gentleman guys, gentle itu lembut. Hmm. Jadi bukan gentle yeah. tuh yang <coughs> iya. Gitu sih. Yeah. No no, no. bukan yang kayak gentle kan artinya? Iya, Halus iya, iya. Jen, uh, jadi kayak bukannya <tuk> yang agresif iya, yang Iya. iya, iya. Nggak. Nah makanya itu bap uh, orang nggak bisa switch. Hmm. Dan kamu tahu di TikTok kemarin banyak yang viral, banyak mm -hmm. yang ngata-ngatain gitu sih. Mm -hmm. Yang bilang mereka bilang. Feminin, maskulin ini gender gitu loh. Oh kamu mau kotak-kotakan gender gitu, iya, iya, iya. tapi mereka nggak tahu kalau ini tuh ternyata energi gitu. Loh. Kita pun juga punya energi maskulin dong, betul. Kaya kita bisa bikin YouTube, bikin, bikin YouTube, macem, cari uang, uang, uang, ya, uang ya, mengejar mimpi. Iya, iya. Coba kalau kamu dulu nggak ada energi maskulin kan paling cuman kayak, ya, udahlah ya, di rumah nah, aja, uh, ya iya, kan, benar, gitu. Benar. Makanya kamu ada feminine energinya juga ketika sedang ada di relationship hmm. dan itu kalian harus dicoba guys harus belajar nih hmm. dan nggak instan kok untuk kayak gini harus latihan hmm. dan memang di Indonesia tuh masih sedikit yang hmm. ngebahas soal kayak gini iya sih aku juga baru tahu ya dari kamu itu hmm. sebelumnya taunya ya udah cowok maskulin ya begini yang yang dasar betul lah ya, betul gitu lah. betul uh, yang aku pelajari juga dulu di Indonesia tuh general gitu loh hmm. ngerti gak sih kayak hmm. nice girl gitu hmm. loh kayak ajarannya vanilla manis yeah. nice girl oh kamu harus gini gitu kan oh. dan cewek jadi maskulin ah. yang ladies ini udah dua ribu kamu harus nggak apa apa kok inisiatif segalanya duluan bayarin cowok nembak duluan nggak apa apa ih gini. itu udah beredar di mana-mana loh si. itu untungnya mama aku tuh ngajarinnya sebaliknya gak kayak gitu oh, gitu iya jadi kayak, um, udah kamu cewek harus yang dikejar, yeah. gitu. kamu cewek harus yang dibayarin hmm. gitu yang kayak gitu, dulu aku sama mantan aku juga awal-awal dia yang bayarin guys hmm. terus lama-lama kelihatan hmm. aslinya hmm. gitu hmm. apalagi dari awal saya minta dibayarin apalagi Kalau dari awal dia <laughs> minta bayarin kamu <laughs> kan, bye, udah, langsung blacklist. blacklist tapi kamu tau gak hmm. ini ya, uh, di tiktok hmm. tuh banyak cowok-cowok yang ke-trigger nih, kalian hmm. salah satunya gak? Hmm. ada yang komen kayak, loh Ya kamu kan bukan istri aku, ngapain aku harus bayarin kamu ketika hmm. lagi ngedate gitu Ya kan itu menunjukkan nanti kalau jadi suami kita gimana Sih ya kan? benar Dan ah, kamu tau gak ah. kenapa mereka komen kayak gitu? Hmm. Karena ajaran yang ada di Indonesia Oh ah, iya sih benar. Guru-gurunya kayak gitu hmm. Aku kan peng pengikut mereka 10 tahun kan jadi kayak Oh ini pasti karena ajarannya sih itu hmm. Wanita harus mandiri, wanita harus Ya betul. betul jadi kayak boleh banget kita jadi mandiri yeah. Tapi bukan berarti you don't need man gitu loh hmm. Ngerti gak sih? Yeah. Banyak Indonesia. banget juga quotes cewek-cewek yang mungkin udah sukses gitu, yeah. I don't need man gitu yang kayak uh. apa yang apa aku bisa uh, pay with myself yes. terus habis itu cowok yang butuh uang aku kan banyak oh, banget ya, yang kayak gitu kan not good nah, sih iya kayak gitu jadi kayak emang mungkin udah beredar di media sosial kayak gitu ya sebaris. itu ekstrim brutal feminism hmm. jadi kayak kita ini kan feminis ya hmm. kita cari duit sendiri kita bisa berdiri di kaki sendiri ibaratnya hmm. gitu kita tanpa bantuan suami juga sebenarnya bisa sebenarnya kan hmm. tapi kan nggak kayak gitu, kita kan hukum alamnya ya we niche each other gitu kan kayak we respect gitu kan, yeah, kayak yeah. menghormati hmm. gitu dia butuh kita, ya kita juga butuh dia hmm. gitu tapi hmm. banyak di luar sana yang sangat brutal, ekstrim yang kayak gue bisa kok semuanya sendiri, ah. lu gak perlu bantuin gue Beb, uh, di tiktok nih temen-temen pernah lihat gak sih hmm. ada video yes. kayak cewek Beb, hmm. ini bikin video ya, hmm. dibukain pintu dia marah huh? Dibukain pintu sama cowoknya, Ih, kan itu kita jadi kayak princess kan? ya? Nih ya, dibukain pintu gini, terus bukain pintu mobil, terus kamu tau gak sih kalau kita lagi ngedate mm. tuh kan suka ini duduk kan, terus mm. kursinya ditarik di, ke belakang mm, kan? Ngerti kan? Kayak, okay, yeah, yeah, kamu duduk yeah. gitu. Dia gak mau, huh? ini pernah viral sih waktu itu masuk VIP aku kan Dia bilang gini, um, I don't need help, I can do it. Kayak aku bisa kok sendiri, kamu gak usah kayak giniin aku, aku bisa Ya tuh akan dapet cowok feminin gak sih? Yes. Kayak gitu. <laughs> jodohnya udah udah yeah. kayak gitu opposite attraction yeah, opposite attraction <laughs> jadi kayak law of polarity ini kan apa ya kayak kebalikannya gitu loh mm. kalau kamu feminin ya kamu akan mendapatkan maskulin benar tuh. tapi kalau untuk sifat um, kita tuh akan dapet yang apa ya misalnya gini nih sekarang kita lagi mengembangkan diri nih mm -hmm. mengembangkan diri kita fokus dengan pengembangan diri itu lama-lama nanti Uh, high value man itu akan datang sendiri. loh Benar banget. ya kan ya? Nah, itu aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi aku gak... Nunggu -nunggu enggak nunggu-nunggu habis itu. Enggak. Kan aku aku enggak tahu aku harus masuk kelas ini. Terus iya, iya. ]in iya. kayak gini aku enggak tahu aku fokus sama um, apa mimpi kan mimpi aku. Uh -uh. Iya kan waktu itu? Dan tiba-tiba dia <coughs> datang kan? Dan waktu dia datang, aku udah ada feeling. Ini kayaknya jodoh aku deh itu bener-bener feeling sumpah aku merinding. Tunggu, tunggu, kamu feelingnya itu pas lagi ada di dalam kelas itu atau pas lagi ngedate? jadi waktu itu um, aku ada hmm. ikut satu acara ya, hmm. dan uh, aku jadi panitia junior, hmm. nah terus habis itu kita si panitia junior tuh melakukan kesalahan hmm. seniornya marah semua, okay. salah satu senior yang gak marah Gien, gak jadi dia, kamu. dia gak ke semuanya, oke. Dia kalem banget dia. Ya udah, uh, caranya. Jadi yang lainnya pada banting-banting, kursi wow. segala macem pokoknya ya brutal lah kakak ke mm -mm. senior lagi banget. <laughs> gitu. Tapi dia tuh kalem banget yang marahnya tuh dengan cara yang bijak gitu loh. Terus aku langsung kayak wow, wow gitu, kayak mengayomi gitu iya, ya. Iya, mengayomi gitu terus kayak aku kok aku ada feeling yang berbeda nih sama dia. ada feeling gitu ya, kayak yeah. kamu bakal ada something sama dia. Benar. Padahal baru ketemu kan? Baru ketemu. Dan aku tuh kayak uh, ngerasa kok kayaknya ada bukan ya bukan GR ya terus jadi nyata juga sih gimana ya maksudnya kayak uh -uh. kok kayak dia jodoh aku ya padahal belum kenal loh belum kenal belum, apa, belum apa, tahu apa, namanya belum tahu, uh, belum tahu namanya wah lu kayak aku langsung kayak ah uh, ya terus aku lupain gitu. let go let go kamu benar-benar fokus sama hidupmu yeah. kan enggak mikir eh tadi cowok siapa yeah. ya yeah. gitu enggak kan ih sumpah <laughs> lo enggak sama sekali <laughs> terus habis itu Udah bubar aja, acara selesai. taunya kayak dua tiga minggu kemudian, dia datang lagi. Dia udah lulus, kan? Maksudnya senior aku udah lulus, udah hilang, hilang istilahnya, hilang aja gitu, guys. Terus tiga minggu kemudian, tiba-tiba aku dipanggil sama uh. salah satu temen aku yang taunya temen aku ini, temennya dia. Kenal, kenal terus. Habis itu, um, menyelenggarakan acara lain dan ketemu lagi. Jadi kayak, kayak gimana aku bikin video yang uh. "how to behave after". Iya, uh, uh, uh. Okay, okay. Aku, aku nonton. Iya, itu sebenarnya bukan hanya cewek-cewek yang single, tapi juga pas udah nikah. Hmm. Jangan sampai cewek habis hmm. hubungan, hmm. itu langsung kayak jadi posesif, langsung kayak controlling hmm. Kamu kemana? Kamu lagi selingkuh ya gitu. Benar, benar. Oh, ini waktu kemarin aku kan pingin berduaan dulu hmm. habis nikah, hmm. karena aku termasuk yang menganut oh, hiya, yang kehamilan ini Iya, yeah, yeah. Termasuk aku yang menganut keluarga aku, keluarga Gen tuh yang apa menjaga banget itu gitu. Hmm. Nah, jadi ya udah kita. Uh, having ininya di pas udah nikah gitu loh. Oke. Okay. Nah jadi ya udah kan pingin pacaran, pingin nikmatin, berdua itu. Jadi ya udah belum pingin ini dulu ya. Uh -huh. Udah dulu deh kehamilan nah, gitu. Aku pakai pil KB Wah di situ banyak banget tuh yang komen ke aku kayak, ih hati-hati loh, nggak bisa lo nanti gitu. Mm -hmm. Nanti mm -hmm. uh, susah gini gini, gini. Netizen tuh yang bilang ya? kok oh, gak cuma netizen, dokter-dokter. Hmm. Oh, wow. Tapi bukan dokter kandungan yang bilang. Jadi aku waktu itu um, apa ya kontrol general check up gitu. Mm -hmm udah oh udah nikah gitu oh udah lama lama gitu oh oh kabe ih hati-hati loh gitu kayak hmm. itu dokternya aku inget banget cowok tapi agak ini ya uh, feminin agak feminin jadi kayak ngomongnya tuh yang suka yang kayak gitu ngerti. gitu kan. kayak gitu aku dinai aku dinai hmm. aku dinai terus aduh aku bersyukur banget akhirnya pas udah lepas langsung banget dikasih langsung, langsung banget aku yakin uh, dari pikiran kita lah guys, eh, tapi keren gitu. sih dia high vibration jadi dia bisa cuekin sih yang negatif-negatif hmm. ini ya, dan, tapi tuh butuh latihan loh. butuh latihan <laughs> jadi buat temen-temen jangan khawatir, oh, yeah. butuh latihan nih gitu. ya cara latihannya nanti <laughs> <bikinnya negatifnya>, ya <laughs> thank you so much buat Sherry, iya. semoga bermanfaat buat temen-temen di rumah iya, Semoga aku doain kalian dapat jodoh yang terbaik terus uh, buat kalian yang lagi single jangan terlalu mikirin, Wah oh, jodoh gua hmm. mana kayak gitu pokoknya yakin aja kalian tulis aja terus let go mm -hmm. dan gitu. usaha memperbaiki diri juga, ah, itu nanti banget. dia yang high value juga akan datang yeah. dan buat kalian yang punya pengalaman buruk juga kayak aku hmm. mungkin uh, apa trauma atau kayak gimana itu traumanya coba pelan-pelan diubah menjadi motivasi lah yes bener banget Semoga bermanfaat guys, Bye. see you! See you.